Ini buat pinja Dari mana ini kan? Dari Perbudindo kota Oh iya, iya, iya Apa ya? Kemarin Teman saya bilang Itu katanya Sampai waktu Mencari tentang Tuhan Sampai gila katanya apa bener itu? Ya, benar itu? Iya, benar. kok tahu aja. Tahu dari siapa sih? Terus di mana, Kang? Sudah ketemu apa belum sama Allahnya yang itu? Yang sampean cari? Iya. Hmm, Alhamdulillah. Sekarang saya mau tanya sama Kang. Apa akang selama ini sholat? Pasti. Saya kan muslim kan. Oh iya, gini kang, pertanyaannya. Akang akan sholat. Apakah dalam sholat itu akang sudah bisa melihat Allah? Apa sudah bisa bertemu dengan Allah? Itu menjadi ya, pertanyaan saya. Ya iku kan, kan soalnya kan selama ini aku sholat sembahyang. Hmm. Cuman aku gak rugo. Soal tak sembayangi, iku sopo Aku mikir nih, melulu. Aku gak paham. Makanya aku kan tak konang sampean penjelasannya. Yo opo, sih. Enak. Yo opo, sih. Ngepas tentang ketuhanan itu Jadi sembayangku itu gak sia-sia. Iya. Iya. Inilah kita kan Kita ini kebanyakan Islam itu hanya warisan kita itu pokoknya manuk, pokoknya nurut, kita itu sholat menurut nurutlah sama ajaran-ajaran tapi gak pernah berpikir aku kok gak pernah menyaksikan Allah yang aku sembah itu kenapa aku itu sholat tapi gak tahu siapa yang aku sembah itu loh masalahnya jadi kita itu apa ya, seharusnya itu jujur kepada diri kita itu sendiri Siapa sih yang aku sembah Aku bersyahadat Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Tapi kapan aku menyaksikan Allah itu Gimana Kapan Itu loh yang belum pernah kita cari Itu yang selamanya aku cari jadi kita itu biar sholat itu apa ya, Enggak sia-sia gitu loh. Nah. nah, terus gimana ini pastor? Hmm. Sahadat yang benar itu bagaimana kan? Saya kan kepingin tahu juga soal tentang agama Islam itu yang sebenarnya. Enggak kan? Nah, begini kan. Sahadat itu kan ashadu an la ilaha illallah wa muhammadan rasulullah. Jadi aku bersaksi ada Tuhan selain Allah. Berarti Tuhan Tuhan itu yang selain Allah itu dimusnahkan. Tuhan itu apa? Tuhan itu kejutan. Allah itu nama Tuhan. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita utamakan, itulah Tuhan kita. Jadi Tuhan Tuhan itu dimusnahkan semuanya selain Allah. Jadi ketika kita sholat makam tiadalah berapa benda, tahta wanita, apapun itu dimusnahkan. Yang ada itu hanyalah wa anna Muhammadan rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah keputusan Allah. Muhammad di sini bukan Muhammad bin Abdullah yang makanya itu ada di Madinah sana. Nabi kita itu adalah bernama Ahmad. Mengapa ia Muhammad? Muhammad ini adanya asalnya dari sifatullah Nur Muhammad. Sebagaimana dalam hadis dikatakan bahwasanya aku diciptakan sebelum 14 tahun sebelum adam itu diciptakan diangkat menjadi nabi. Jadi sebelum alam semesta ini ada Nur Muhammad itu sudah ada. Jadi, Nur Muhammad itu bukanlah nabi kita secara personal, tapi ia adalah sebagai sifatnya Allah, sebagai wujud tajallinya Allah subhanahu Allah Ta'ala, dan kepada kita. Nur Muhammad itu yang menyelimuti zahir dan batin kita ini. Jadi, ketika kita sonnalkan intinya, kita hanya menyaksikan Allah melihat Allah pada segala sesuatu seperti dalam ayat ayat nama menuju jadi tiada lagi yang terpandang apa-apa itu melainkannya Allah dan yang selain Allah itu hanyalah najazie jadi waktu aku sholat itu sudah karena mengingkirkan yang selain Allah pasti dong kan saya kan gak menyembah saya kan menyembah Allah Kandak menyembah batu. Nah, pertanyaannya, Allah yang sampai sembah itu yang mana? Siapa, kapan pernah ketemu? Ya, enggak tahu kan? Pokoknya, saya sholat terus, sadar. Uwes oh gitu, tok. Hmm, saya juga disuruh, namanya juga Islam turunan. Kan, gini <tuh> Ya itulah maklumlah Nah makanya Tadi kan saya bilang Kita ini bersahadat Bersaksi tapi persaksian Kita itu palsu Sahadat kita itu palsu kita ngomong Tapi kita tidak menyaksikan Kita itu bertuhan kepada Allah Tapi waktu kita sholat Itu malah bertuhan pada Selain Allah Kita sholat tapi pikiran kita ini Masak ke pasar dikirim anak istri dikirim belanja apa yang dibikin makan besok dan seterusnya jadi kita ini apa ya tapi ingat Allahnya itu paling ya 1% doang selebihnya itu menyembah angan-angan kosong terus Allah itu ada di mana kan kan aku kepengen lihat Allah itu biar apa ya biar lebih paham lagi lah tentang ketuhanan biar sholatku itu biar nggak sia-sia gitu dah iya iya iya pertanyaan bagus ini loh kan kita itu kan sering mendengar lah, mawujud gila Allah itu kan waktu pahlilan atau dimana mana itu kan sering menjaga tiada ada yang wujud selain Allah tapi anehnya kita itu seperti ikan yang bertanya tentang air kita itu bertanya oh, Allah dimana Allah Padahal Allah itu nyata kepada diri kita ini Justru diri kita ini yang tidak ada Kita ini hidup atas hidupnya Allah Yang dinamakan sifat Yang dinamakan Nur Muhammad tadi Yang aku bilang. Jadi jasad kita ini bergerak ini Atas bergeraknya Ruh Bergeraknya Ruh itu Atau Nur Muhammad itu Karena bergeraknya Allah Kita mendengar Kita berbicara ini Kita bergerak ini ini tidak bisa bergerak tanpa izin Allah. Kata Allah dalam Al-Qur'an, tidak akan bergerak sebutir dzarrah pun tanpa izin Allah. Jadi, Allah itu menyelimuti alam semesta ini. Gitu. Jadi, Allah itu tidak di dalam dan tidak di luar diri, tapi ia meliputi. Karena alam semesta ini tidak akan ada tanpa adanya Allah. Demikian. Jadi, pada hakikatnya kita ini tidak ada kita ini hanya majazi atau tajam dari Allah itu sendiri, jika kita bertanya tentang Allah ini lucu, padahal kita tambah Allah itu tidak bisa hidupkan seperti air seperti ikan, tanpa air dia tidak bisa hidup gitu sedangkan Allah itu kan nama nama-nama itu tentunya ada yang punya nama, ada zat, sifat, asma, dan hafalnya sebagaimana firman Allah, kasih sudah biarnya itu dalam Al-Qur'an itu kan Wa min kami lebih dekat kepadamu dari urat lehermu jadi apa sih yang lebih dekat lagi dari urat lehernya, tidak ada, mati kita udah, kalau tanpa Allah itu bersama lagi faina matu wajibu allahumma kasamu wa cuma dimanapun kamu menghadap di situ lah wajah allah jadi kemanapun kita menghadap semua ini adalah nyatanya allah itu rosfi ang fusikum allahul hasyiroh di dalam diri kamu allah itu di dalam diri kamu meliputi dirimu dan meliputi alam semesta ini jadi kalau kita itu bertanya tentang allah ya allah itu tidak di mana mana atau allah bisa dilihat bahkan yang selain Allah itu yang tidak nyata. Allah lah yang nyata. Hidupnya kita ini adalah dari sifatnya Allah yang bernama Hayat, atau yang disebut Nur Muhammad. Gitu terus, apa Nur Muhammad itu? Nur Muhammad itu adalah sifat Allah. Allah mentajalikan dirinya lewat Nur Muhammad yang menjadi nyawa alam semesta ini Adanya alam semesta ini karena adanya Nur Muhammad Kita hidup, bernafas, bergerak, dan lain sebagainya Adalah karena mesrahnya Nur Muhammad kepada batang tubuh kita ini Apakah hanya pada manusia saja adanya Nur Muhammad itu, Kang? Oh bukan, Nur Muhammad itu Nyawa dari alam semesta ini, dia ada pada hewan, pada tumbuhan. Doang semua yang hidup ini diliputi oleh Nur Muhammad. Di Nur Muhammad itu adalah nyawa dari alam semesta ini. Kadang dalam tasawuf itu, Nur Muhammad itu dijelaskan, "Inilah ini oh, pokoknya dipersulit, padahal intinya itu mudah." Nur Muhammad itu nyawa itu lalu apa hubungannya dengan Allah kan apa Nur Muhammad itu ya. Nur Muhammad itu sifat sifat itu artinya kenyataan bukan sifat marah sifat uh, sabar apa itu bukan sifat itu nama asma jadi sifat itu kenyataan jadi Allah itu bertajali dengan Nur Muhammad itu gitu. Apa hubungannya dengan Allah Nur Muhammad itu? sifat dengan zat itu esa jadi dia akan tercerahkan dia... oh jadi bukti itu ya selama ini kan saya kan datang jadi bisa tahu tentang ketuhanan ya terima kasih banyak kan. atas pencerahannya ya alhamdulillah sudah bisa nambah ilmu lagi kapan-kapan kalau punya waktu insya allah saya kesini lagi kan Iya, sama-sama. Oh ya, Muska, Mbak. Terima kasih. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.